Fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya Kapal kargo robotik yang oleh NASA disebut Progres 82 dan disebut Progres MS-21 oleh Roscosmos dilepaskan dari ISS setelah mengalami kebocoran pada sistem pendingin 11 Februari 2023 Ini merupakan kasus kebocoran kedua Sebelumnya, kebocoran di armei modul Soyuz MS-22 akibat hantaman meteoroid pada Desember 2022. Pesawat ruang angkasa Progress 82 meninggalkan modul POIS setelah hampir 4 bulan berlabuh di ISS. Selama proses pelepasan Progress 82, para astronot dan kosmonot di ISS melakukan pemeriksaan foto pesawat dengan lengan robotik, untuk melihat tanda-tanda kerusakan Alasan kebocoran cairan pendingin Terus diselidiki oleh spesialis NASA Dan rekan-rekan Roscosmos. Setelah progres 82 dilepas dari ISS kosmonot memerintahkan kapal kargo Untuk berputar 180 derajat Sehingga dapat memotret lebih banyak Citra pesawat ruang angkasa yang bocor Los Cosmos awalnya berencana untuk mendeorbit kapal kargo Progres 2 sekali pakai pada Jumat malam. Tetapi setelah pelepasannya, para pejabat memperdebatkan opsi tambahan waktu untuk pesawat ruang angkasa termasuk kemungkinan memasangnya kembali ke modul perikan buatan Rusia untuk pemeriksaan. Pada akhirnya, Roscosmos memilih untuk membuang kapal kargo Progres 82 di atas Samudera Pasifik Selatan sesuai rencana. Dimasukannya mesin Progres MS-21 untuk deselerasi ke D-orbit di jalur pada 19 Februari pukul 06:15 waktu Moskow. Akibatnya, kapal akan memasuki atmosfer dan untung. Setelah melepas dari model POIS Stasiun Luar Angkasa Internasional, permukaan luar pesawat ruang angkasa kargo Pogles 82 disurvei. Tidak ada kerusakan visual yang ditemukan. Kebocoran pendingin kapal kargo Pogles 82 mempengaruhi sistem avionik atau non-kapal kargo yang mengontrol pesawat ruang angkasa. Hal ini cukup penting agar dapat melakukan deorbit dengan aman.